Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aginda Sabrina, siswi dari SMK Median Negeri saya Aceh. Saya peserta lomba kompetensi siswa SMK tingkat nasional ke-28 bidang lomba laptop. Kesan saya, saya sangat senang dapat mengikuti kegiatan ini dan juga dapat mewakili sekolah. Selama mengikuti kegiatan ini banyak ilmu yang saya dapat dan juga saya dapat mengenal banyak teman-teman dan maupun juri. Untuk pesan saya, saya harapkan untuk LKS kedepannya dapat dilakukan secara langsung, sehingga dapat memudahkan peserta maupun juri. Terima ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.